halo everyone welcome back di channel youtube holong tambolon oke okay, saudaraku selamat pagi selamat beraktivitas selamat berjuang mana pada pagi hari ini saya akan melakukan aktivitas saya saya akan mengutip telur ternak saya sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe dan subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini aku hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis tidak gratis. ada ruginya kamu klik komentar guys selamat menonton a few moments later gue teman-teman ya kita akan mengutip telurnya selamat pagi saat beraktivitas bagi hari saya akan melihat kandang bebek saya Apakah sudah bertelur kita akan mengutipnya sini ternak saya ada sedikit yang ada sedikit indukan inilah yang kita tunggu tunggu ya setiap paginya kita akan mengutip dulu Bahwasannya bebek saya itu bertelur, nggak seberapa, nggak seberapa. Banyaknya penting adalah untuk makan siang hari, hari saya. Ya, inilah teman-temanku. Ya, ternak saya, nah, ternak saya. ini ternak saya, oh satu lepas ya ternak saya, satu lepas ternak saya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, teman-temannya, ternyata sudah ada empat belas telurnya. kita akan mengutip telur ya teman-teman ya sini sudah kita lihat telurnya sudah berserahkan ya penting kita sudah bersyukur ya bahwa kita sudah mengeluarkan telurnya ya kita selalu bersyukur apapun Ini kita dapatkan Lalu, saya lagi masuk ke kita di, masih diberikan untuk menikmati telur yang kita pelihara ini, ya. Nah, ternak kita, ya. Mari kita saksikan cara penelapasannya. Inilah anak saya cara, -cara penelapasannya. Datang, ayo, ayo, ayo lepas, lepas, lepas, yuk lepas. Lepas lepas lepas. lepas, lepas, lepas, lepas. Ini dia, ya saudara-saudaraku ya, bisa kita lihat. ini ternak saya ini ternyata sudah mengeluarkan telurnya sangat memuaskan ya nah, Saya kita lihat ya bagaimana cara mengangun ya bisa kita lihat bagaimana cara mengangun langsung lari ya terbirik-birik ya entah kemana lagi ya <t> <ternak ini> sangat lucu gemasnya ternak ini lari ke ujung sana ya itulah ternak saya lalu kita akan mengutip telurnya telur-telurnya akan kita kutip ya satu dua tiga empat lima enam tujuh empat belas ya empat belas butir lumayan empat belas butir Oke teman-teman ya lagi kita ucapkan pada pagi hari ini saya akan mengutip telur ternak saya telur ternak saya ini nah, teman-temannya inilah telur ternak saya ini kita kutip isnya istibes lah ya. Nah kita akan kutip telurnya, kita akan kumpulkan cepat-cepatnya. Uh. Tapi temennya, kultunya masukkan plastik ya teman-teman ya. Sudahlah tuh. Masukkan plastik. Sudahlah pula. Teman, teman ya. telur ternak saya ternyata masih sedikit ya teratur telurnya tapi kita masih bersyukur ya bisa menikmati telur-telur setiap paginya inilah peluang bisnis yang menguntungkan. Tengok telurnya mantap tenang, mantap ya saudara ya Inilah hasilnya yang kita kutip hari ini. Telur bebeknya ya mantap. Oke, mantap ya inilah kemenangnya telur-telur ini. Kita kutip hari ini kita akan. akan lihat dulu ternaknya. Kita akan lihat dulu ternaknya. bindanya di pagi hari ini ya. Beginilah disaku. Tiap paginya udaranya segar-segar ya. Inilah cuaca disaku. Saya sangat terbilangkan gemilang Karena diri saya itu Sangat indah Bahwa saudaranya Sangat sejuk Inilah Setiap harinya Yang saya lakukan Di persawahan ini Oke Oke okay ya, saudaraku ya inilah uh, ternak saya. Siram di kandangnya. Sudah eh, sudah lihat ya. Nah beginilah Untuk ngangun ya Pokoknya melepaskan Nanti Baru kita lihat tidak ya. Apakah Ada anjing nah, Barulah kita Usir ya Kita lihat dari jauh Apakah ada anjing Nah Beginilah setiap harinya saya melakukan kegiatan saya di musim waktu padinya panen ya. Anila saya, saya saya lakukan untuk melakukan usaha yaitu usaha ternak bebek ya. Usaha ini sangat menggiurkan buat saya karena di sini saya sudah uh, terbilang sangat menguntungkan, sangat menggembirakan buat saya. Oke, teman-teman ya. Ulas sekilas mengenai kegiatan saya hari ini karena di tempat saya ini telah panen persawahan, Jadi, kita buat saat ternak bebek karena sangat menguntungkan, dimana pada ternak bebek bertelur, disitu kita bisa menguntungkan telurnya dan disitu juga saya menternakan bebek, anak anidiannya itu sangat-sangat menguntungkan setelah yang saya lakukan saya buat saya terus berusaha buat saya untuk memperjuangkan ternak saya agar mendapatkan hasil yang optimal dan Menguntungkan. Oke lah, teman-teman. Ya, saya akan pulang dulu membawa telur ini karena telur ini akan kita simpan. Lalu kita akan melihat ternak yang lainnya, ya. Ternak anak saya yang di sebelah sana, ya. Karena cuma bertelur ini, cuma melepaskan. Baru kita ambil telurnya kita bawa pulang baru kita lihat-lihat dari jauh karena takutnya kalau anjing itu ngejar-ngejar kita pastinya akan rusak mengakibatkan pecah telur gitulah mengakibatkan kematian mengakibatkan kerugian bagi kita Oke okay, teman-teman ya inilah se sehari-harinya saya tahan hidup Atau hidup teman-teman kita balik ke rumah lagi ya pulang ke rumah dulu untuk meletakkan telur ini dan kita siap untuk melihat ternak sayang saya yang kecil itu ya itulah yang saya lakukan pada waktu di kampung saya panen itulah yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi di sini kita akan bahwasannya semua orang itu harus berusaha. Nah, berusaha itu akan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat Tunggu-tunggu ya, ya, inilah pengalaman saya. Ini, inilah akan bakat saya. Mungkin suatu hari nanti, mudah-mudahan usaha saya ini bisa berkembang dengan baik, sehingga bisa untuk menjadi besar. Itulah. gitu okay, teman-temannya inilah ternak saya yang sudah saya ternakkan selama satu bulan sudah hampir satu bulan dua minggu ya inilah ternak saya ternyata ternak anakan saya ini sudah mulai membesar ya lihat bentuk tubuhnya ya kilasnya kita perhatikan secara detail inilah anak saya umur bulan 2 minggu inilah inilah kalau nah. Nah. usaha yang menguntungkan nya anakak -anak saya itu yang anakan ternyata sudah umur satu bulan dua minggu sudah begini. Oke, teman -teman. Teman -teman, ya begini Oke teman-teman terima kasihlah teman-temannya jangan mau menyerah tetaplah berusaha apapun anda mau tetap diperjuangkan terima kasih